Baiklah, para sahabat Leslarim, manapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, harus sebuah kabar info bahagia untuk kita semua, warga Konoha, langsung diinfokan oleh Ibu Harsiwi Ahmad. Diagonal Aman Instagram, Ibu Harsiwi baru saja mengunggah sebuah postingan info untuk para kita semua, warga Konoha, karena ada Lesti dan Rizky Pilar yang akan hadir di 27 tahun Indonesia luar biasa virtual press conference live streaming video hari Selasa tepatnya hari ini tanggal 4 Januari 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat jam 1 siang ini persahabat ya bakal ada virtual press conference perhatikan juga di kalimat Innova ketsen yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Saksikan Virtual Fresh Conference Ulang Tahun Indosiar ke-27 Luar Biasa siang ini Selasa 4 Januari 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di video.com Bersama para pengisi acara lainnya, ingin tahu bocoran acara yang sudah dipersiapkan Indosiar? Dan persiapan para pengisi acarakan, yuk nonton dan ramaikan sampai ketemu nanti. Salam hangat, Harsiwi Ahmad Wow, kalau ada leslar nonton dong persahabat ya siap gempur siap begadang tentunya untuk lagi kesayangan perhatikan juga ini info resmi tentunya dari Ibu Harsiwi Ahmad perhatikan di sebuah kalimat yang diunggah di EGS oleh Ibu Harsiwi juga disaksikan virtual fresh conference yang ini setelah sampai Januari 2022 pukul 13.00 dengan para pengisi acara HUT ulang tahun Indosiar ke-27 pada 10 dan 11 Januari 2022 mendatang. Nama lesti kejora dan Rizky Billar ini di oleh Buhar dipastikan bakal hadir di acara tersebut bersahabat yahir. Sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan inilah kesayangan diberikan kemudahan kelancaran dan kesehatan. Amin. Ya Robbal Alamin. Selanjutnya para sahabat ya kita juga tentunya mendapatkan kabar spesial bahagia juga dari Bang Putra Siregar yang baru saja mengunggah sebuah postingan Wow kebersamaan dengan Baby L dan Lesti Rizky pilar Baby L digendong oleh Kak Septi ya Masya Allah banget Bahagia terlihat dari mereka mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada keluarga besar Lesti Rizky pilar. Ini sih cute banget persahabat ya, Masya Allah luar biasa, suatu kebahagiaan yang kita rasakan. Di postingan ini juga sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Putra, Selamat pagi, apa doamu pagi ini? Alhamdulillah, BBL sehat, Bunda Lesti sehat, Bang Bi yang sudah menjadi seorang ayah juga sehat dan bahagia. Banyak jaga rumah dan melakukan aktivitas di dalam rumah, doa papi, party yang baik-baik, agar kebaikan juga selalu menghampiri kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan, dan dicucuri rahmat. Amin. Wow, masyaallah banget ya. Tentunya kita tentu merasa bahagia dan bangga Bang Putra dan Kak Seti akhirnya jenguk BBL L dan mendoakan untuk BBL L keluarga besar Leslar. Mudah-mudahan doa-doa baiknya dikabulkan dan tentu idola kesayangan kita terutama diberikan kesehatan amin. Selanjutnya juga ada unggahan terbaru dari Kak Rizki Bilar. Aduh, kiut banget ya unggahan lama pun diunggah kembali oleh kakak Bilar. Yang mana tentunya disini banyak sekali komentar bahwa Musik atau soundtracknya persahabatnya sudah benar kali ini Sebelumnya video yang diunggah oleh kakak Bilar ini Sony atau musiknya itu kurang tepat persahabat ya Sebelumnya ada sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat caption oleh kakak Bilar Mohon maaf bumil agak susah geraknya emang Tapi sekarang dia udah bisa koprol kok Katanya tuh dikit banget ya kalimat caption dituliskan Tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Lesti Bilar Unscore official Ini baru masuk musiknya bang Katanya tuh Nah ini baru pas sama Sonya Kata Lesti Bilar tim Semua tentunya Mesupport Semua mendukung yang terbaik Untuk Lesti maupun kakak Rizky Bilar Dan berikutnya juga bersebut, ya Kita mampir ke Passionnya Baby L, ya Yang mana tentunya perhatikan Kado sudah numpuk di rumah Leslar. Tentunya banyak sekali beberapa kado yang diberikan oleh orang-orang baik. Salah satunya ini, para perhatikan dengan tentunya harga yang fantastis juga. Dibantu seharga Rp rupiah. Wow, luar biasa banget ya. Masya Allah, banyak yang sayang sama BBL. Mudah-mudahan saja tentunya BBL menjadi orang yang sukses seperti orang Tuanya. berikutnya keunggahan tentunya terbaru berikutnya persahabat ya wow ada Bang Linter dan KU Yang Mungsi persahabat ya kira-kira tentunya tebak nih persahabat ya tim Leslar lagi ada di mana nih bikin penasaran bikin tentunya kita semakin ingin kepo persahabat ya mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment Selanjutnya juga persahabat ya ini ada info penting dari tentunya 3D Entertainment Karena jam 11, jam 11 hari ini persahabat ya bakal hadir musik video teaser Tentunya peluncuran untuk perdana single terbaru Leslie Gejora Wow, membuat kita penasaran persahabat ya, yuk sama-sama kita kompak